Oke yang paling atas sendiri ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor klasik coklat magazine dan manometer Kemudian yang di baris ketiga ini ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan popor style ranting kering Dan yang paling bawah sendiri ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan popor klasik coklat serat magazine dan manometer ya sahabat bedila Nah, kita lanjut untuk rak yang sebelah yaitu yang paling atas sendiri ini ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK475 Jawa plus manometer dan yang paling bawah sendiri ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor magnum hitam coklat ya sahabat bediler, nah kali ini kita akan mengulas satu-satu dari senapan angin PCP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Edival dengan harga 1 jutaan sampai dengan 2 jutaan aja sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game ya sahabat bediler oke sebelum lanjut ke video yang lebih detailnya untuk mendukung channel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 plus magazin dan manometer ya sahabat bediler, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya, nah kali ini saya merekomendasikan senapan angin PCP Fusion Big Game harga 2 jutaan ya sahabat bediler jadi untuk senapan angin PCP Big Game 2 jutaan ini sudah dilengkapi dengan magazin ya sahabat bediler jadi sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot untuk mengisi mimis secara satu persatu. nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk mimisnya, nah untuk mimisnya sendiri ini isi 14 single suit ya sahabat bediler oke kemudian untuk senapan angin ini juga sangat cocok sekali digunakan untuk berburu big game ya sahabat bediler seperti babi biawak dan jenis hama-hama besar yang lainnya ya sahabat bediler oke kita lanjut senapan angin yang kedua nah ini saya taruh dulu Oke nah senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan popor stay ranting kering magazine dan manometer ya sahabat bediler. Nah mungkin senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling berbeda dari jenis senapan angin yang lainnya yaitu memiliki double tabung jadi untuk uji powernya pun pastinya lebih kuat lebih besar dibandingkan dengan senapan angin PCP Fusion yang single tabung ya sahabat bediler. Nah untuk popornya pun juga sangat bervariatif Yaitu memiliki varian popor Stiger Ranting Kering Jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali Digunakan untuk berburu di Medan Outdoor Karena ketika kita berburu di Medan Outdoor Maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam-alam sekitarnya ya sahabat bediler Nah senapan angin ini dibanderol dengan harga 2 jutaan aja sahabat beda sudah mendapatkan Senapan Angin PCP Big Game Bermagasin ya sahabat bedilar. Oke kita lanjut senapan angin yang ketiga Ini saya taruh dulu Ini yang paling bawah sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan popor klasik coklat serat ya sahabat bediler Jadi seperti ini untuk tampilannya Nah senapan angin ini sebenarnya juga sama seperti yang sebelumnya yaitu double tabung Nah untuk powernya pastinya lebih kuat dan lebih besar dibandingkan dengan PCP yang single tabung ya sahabat bediler Nah untuk senapan angin ini spesifikasinya sama ya sahabat beda seperti yang sebelumnya yang menjadi pembeda hanya terletak pada bagian popornya aja ya sahabat bediler Oke kita lanjut senapan angin yang berikutnya Oke kita lanjut ke rak bagian sebelah ya sahabat bediler, jadi untuk yang senapan angin yang paling atas ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat hitam plus manometer. Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah untuk senapan angin ini single tabung ya sahabat bediler, jadi untuk kelebihan Senapan angin ini yaitu memiliki varian popor yang bisa dilipat Jadi terlihat lebih simple dan minimalis ya sahabat bediler Nah untuk senapan angin ini juga menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Airyfall Karena selain memiliki harga yang sangat murah Senapan angin ini tentunya juga sangat cocok untuk berburu big game ya sahabat bediler Nah untuk senapan ini dibanderol dengan harga 1 jutaan aja Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin dengan model yang elegan Seperti ini ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke senapan angin Yang terakhir Nah ini saya taruh dulu Oke lanjut untuk senapan angin Yang terakhir yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor magnum hitam chrome ya sahabat bediler, nah jadi seperti ini untuk tampilannya, nah kali ini untuk tabungnya berbahan dari stainless ya sahabat bediler jadi memiliki beberapa keunggulan yaitu anti karat dan anti jebol ya pastinya nah untuk senapan angin ini memiliki varian popor berwarna magnum hitam chrome ya sahabat bediler, jadi ada sedikit balutan berwarna coklat di seperti ini dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 dan tentunya untuk uji powernya yang dihasilkan juga semakin lebih kuat dan semakin besar ya sahabat berdiri yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps dan terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 1 jutaan aja sahabat berdiri sudah Dapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Oke, okay. ini saya taruh dulu. Nah oke sahabat bedirah jadi itu tadi untuk ulasan senapan angin PCP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Rifle dengan harga 1 jutaan sampai dengan 2 jutaan yang sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airyfall. Nah semoga jenis-jenis senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bedirah yang sedang mencari senapan angin PCP Big Game terbaik dengan kualitas yang Super premium ya sahabat bediler Dan untuk harganya sendiri juga Bisa berubah sewaktu-waktu Dan apabila sahabat bediler Ingin membeli senapan angin ini Ataupun ingin tahu harga secara full setnya Bisa langsung order sekarang juga Di admin jaya default, nah, Untuk informasi